penting. Rakan karena kita ini mengalami tragedi bahwa tulisan ulama atau bahan ulama telah melahirkan berdarah-berdarah. Sama tragedi khalifah mulai penggemar Ali matenisi A, penggemar Usman matenisi B, mulai tragedi Umar di Patenia Abu Lulu, Al-Majusi, sampai Syedina Utsman sampai Syedina Ali. terus melahirkan tragedi Syed Hussein, Kabun Kabuk, terus nanti saat ini. Gitu. Jadi ini penting kalau atur akan bahwa menyangkut nasab itu dulu ulama itu menulis nah, Sampai saat ini Sihak ah, nanti saya itu kuat itu berani yang mengarang Al-Khati si Ahadisi ah, Ahli Ben Ini itu pun rokok, itu Nganti si menulisnya Nanti si Ah Sanatik ngononin guria Rasul mergondek ini hadith yang digunakan Bukhari Muslim Tapi ini Al-Khati si Ahadisi ah, Ahli Ben Hadis itu merangkan bahwa itu Ahli Rasul Nila ini kalau ada mesti menghubungi warga orang menghubungi agak lewat khabat gigi tidak bisa, wakak-wakak oh entah sampai akhirnya mereka jadi paham siah sampai entah kalau ada ngomong siah, mesti gak lepas kalau kita ngomong Al-Kahfi, hadis, siah intinya paham siah itu lahir karena satu paham yang ditulis orang ulama di situ juga alis lahir, yo paham yang ditulis orang ulama Lagian saya niki wanton morset kau dia itu tape nulis panduan, itu jadi panduan tape sama akhir akhiran ek bilang dia mana ada di dia itu rasang arang kitab sing panduan arang kitab sing umum umum main, ya. maksudnya itu rasanya ada paduan cara ni berda, cara ni rida, nak lelego gede gede nya, leluh berlebihan, cara ni gede, cara atur, uang uang alam musik nih, jadi kita kreatif kotor. Rumah tamu musik gede-gede, sentar di uang Orang seorang yang berbicara, merupakan musik gede-gede. Yeah. Tanam-nam yeah. adegi, merupakan musik di kamar, dengan tidurnya gede-gede. Surah Ustata mandi nanti gede-gede. Ini bawaan, bawaan satu suara, mesti uang dengan tidurnya gede-gede. Ini kenapa ini penting keluar? Kadang kita ini berlebihan. Misalnya seorang mursid mandi itu sampai caranya gede-gede, semasa melapatkan Allah Ilahiluwa. Caranya nyekel tangan sampai berlebihan kan misalnya kayak asyadu allah ilah ilawaw itu musabbiha posisinya begini terus buaya berdua jauh dengan isyarat begini terus pas lahilawaw terakhir melengkai mirin ke pas jantung menuju nopal bu itu kan banyak yang sampai digital begitu nampak Lari -lari dari foto dari digital ini kemudian mengfonis yang tidak kayak itu dianggap salah Akhirnya bolak-balik nih kolam ulama ahad dominat Ya, karena aturan ulama yang dibikin ini kemudian menjadi tragedi Berapa ribu kejadian perang mergoh-gohong fatwane al ulama. Wah, Wahhabiyu nganti nyingkirna ulama ahli sunnah ya gara-gara bisa tulisane Abdul Wahhab Sinan al-Wahhabiyu nganti sayang itu jadi aliran Allah Wahhabiyu Si'ab gara-gara Al-Qa'fi, si'ahadithi, si'ahli itu Eh Wang N.O. jadi NU mergoh tulisane basim al-Qa'nun gue lakukan lagi tapi makanya seng era berbasis misalnya gisdetian Nabi Muhammad ya terlaku terus salah gairan aliran iswanya nah kalau pulang nambah aliran aliran jalalan nurain so hehehe makanya ngaji jalalan tempahan seng alam lagi gusblak seng mulang gusblak tite tapi sing diulang tetap nabo jalalan makanya sing mulang iso apa seng kalau pulang di benda nih selesai jalur gue misalnya itu ngalem latunida apa seng mulang seng mulang ini penting dinggola aturaken nggih, karena berkali-kali kita ini dweet trauma di tragedi sejarah karena kolamul ulama ini terkenal apa? Kolamul ulama ahadun apa? binassal. Mun kula terus mangga. Wa yaqulu laqum lanteni uta apnu lagu maring adrimun, idaku itu nalik anek ten pangenno saba adrimun. Wa qad jikumuna furota kama khalaqnakum awwalam baro. Laqad jikumuna Lagipun sama nanti Islam Islam sama tablik ini sama wawancaranya juga merkoh kalau ulama gini kok anut tulisannya Yusuf Al Kandah Al Kandala, yang sama Islam Islam garis keras yang sama mengikuti panduan ulama bahwa Islam itu begini begini Mesir tu ada garis keras kefanal muslimnya merkoh tulisannya Hasan Alba Alba, lalu kalau senang model kiasinguraan sih disitu sen, pemerintah kias itu terjadi pengaruh kayak Pulau Nira oleh khusus untuk ratau salang rata oleh bukan di kasus salang tidak selingkuh itu kasus ringan-ringan Mas. ya ringan agar jatuh dari petingan loh tapi terjadi apa? kalau enggak saja saja kalau rapat jatuh kalau dia meng rembang ya biasa wanita rakyat umum dan rakyat umuran sudah tulen dan tulen tetap kan mustasar mustasar g e g tetap baikkan mustasar jikalau tidak tim mustasar tapi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 tak pernah ada ghostur, ghost musloid yang diantik penelitian di timur tengah hmm. itu mesti memilih gaya setengah-setengah sekuler ini trauma setiap kali orang tokoh sakral jadi tragedi berdarah Apa blue-blue itu anti sama kesalahan-kesalahan individu, tidak mungkin blue-blue anak iqyai tidak mungkin benci sama kesalahan pribadi tidak mungkin nah, tapi kesalahan pribadi sering menyilma menjadi satu kekuatan yang Nak sakwa atau -tul -tul omong, wong wali berdarah tapi terkenal sakral kan Pak Yai kan mati sakral. Tapi ku tenan sehingga pas ngomong penting sakram, ngomong wong konsolat pikiran tenan. ngomong ya Allah, kalau betul saya dipercaya orang. Kulo ingin dipercaya pasti mesti bendere warbis benerale ngomong ngomong Quran. itu yang dilakukan Nabi Nolongi ngeri tipu tuh kaktus nih, saya mulai ke tipe dan itu yang dilakukan nabi. Nabi rumah kamu terus sesakrawati sambal nabi, nabi tuh latih, oh nawaung tuh nanam, nawaung kurma, nih nawaung kurma, kurma racik kawek nolong pembeli lanang, kita tau ngebangin, jadi nabi. Wow, serangannya korek, sampai ngepot, dadah magnet, kurma ngekawek nolong, bener aku salah kalau nih pengiran, kok kayaknya wah raung. Wah, saya akan ngandung dulu, dulu. Itu wak-, orang itu terawak benar orang yang terawak benar, orang yang terawak benar nabi <timansi> lelik hati itu Ya Rasulullah, aku lalu benar-benar, tak silang kawin kok, ngomong-ngomong nabi lho, kok menurut tak? enggak nabi lho narus antunya orang sampai terkenal hadis antum alamu diumuri, apa? Duh, bener, bener, tenang harus Luarutanto ya orangku. Mana kaya-kaya cuan kaya tu? Oh, enggak, rezekinya ya, anggap. Tetapi anak-anak wanita kaya, iya. Ya, ibu diriku, bapak anggap. Ini ya, anggap. mandi terus kamu nih, itu padahal yang sewaan uang bawa terbeda motor kadang bawa mobil Kiai Dewa di beda motor lagi mobil yo tetep aja nggak izin laurkan jalur meski mau tidak injot, tuh nggak ya itu laku buallah, itu tidak itu kiai Dewa laku, mau lagi Juni juteh dua ratus dua, yo merkul saja ini rumah dia nak urusanmu naiku roku, aku udah biasa di Koloni ate ditamu tamu um, omri se tu ilu um, miliar kori yen sering selang papaka serakolos wan kolor kus koloni u duwe kasus koloni mon test tengang miliar niat niku dinan tu ngani keni koloni mon danak terus dinan menang, menang. koloni untung nopo. mungkin kolosokani artoris datus untung enopo nabola di tuwe o oh, koloni di tuwe yo ya, biasa selan nah, di tuwe untung enopo di tuwe temen temen opo lagi gue ponong koloni arakunya di tuwe am se roj timin ngana sambal demi duit ngantin tak miliaran berarti serah gunanya duit kalau luar roh hehehehehe gunanya duit bukan roh kalau lu kiyai roh gunanya pengeran nak gunanya pangeran roh gunanya duit rah dan saya juga ketika ini meyakini demikian duit miliaran miliaran paling mati ya mati saya lebih butuh oksigen, butuh udara, butuh kehidupan yang diberikan Tuhan mau mempunyai titik diri duit ya tidak masalah Bawa dia seadanya bawa benda bawa uang uang terus mati kape, loh, loh boleh mati terlatih nabi urusan duit, roh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 Ya, nabi, orang keliru terus nabi, yo alammu diumuri, berarti nabi keliru, jangan kan nabi ingin begitu. dalam banyak hal nabi ingin tidak diikuti, bahkan ya, setiap kali beliau pidato mengkotimasi diikolin nama anak nabi itu kok sahabat yang masjid. Sohab itu sangat-sangat terteksa. Jangan-jangan juga Nabi Rasulullah menunjuknya beliau gak ridho. Nah Rasulullah gak ridho, Allah gak ridho. Itu nabi itu terpisah do. Innama anak berdasar yang berbuka mah yang berpikir dasar. Aku yang menuso, kau yang menuso. Yang berbuka mah udah pun dasar. Kadang yang tersinggung, kadang yang emosi. Jadi sangat. Kiai saya ingin ngaruh so Kiai itu almu ramah puat. Gak nak rasa Suara pulang aja yang bisa liplok-liplok kan mulai rasa sampai pulau atau begitu partai. Pulau begitu yang ada menilang kita rahmatan di biasa-mahal Ya biasa ya rata-rata nol maksudnya ya ya biasa rata-rata nol. Rara aku lalu terpengaruhi nol potong pulau. Semen senangnya pengaruhi raul nol senangnya raul kita ini kan diikat al-ukbul villa wal puluh dulu Kita ini seneng kan Corak anjing Nabi, kita ini termasuk tujuh golongan sing seneng ikatan kita Al-Mutaha, Bu, Kita seneng-seneng kumpul, mengkodok-kodok-kodok, seneng pengeh, pengeh. Sama merigi tekor demi ngaji Qur'an. Ya sudah, saya anggap di nanti tekor, di nanti Qur'an. Kalau tekor, di seneng tekor, di nanti tekor, di Qur'an. Ya itu ya, terdiri kita, makhluk, tentu penjelasannya lewat makhluk. Berkata penjelasan penjelasannya lewat Allah, kok ngaku jadi Nabi. Jadi, malah ribut kan jelas Allah lanjut kan berarti aku nanti melani atau makhluk kan loh nah tebakan makhluk itu loh gampang nggak mau anu juduman jadi tragedi tragedi ulama yang memilih jalan terlalu musik ikut takian tragedi melani kakek jawa pemilik gula nggak main bama semaltem nih nonton bama solo nggak ngaji jam tulas Tengah-tengah tengah terus yuk ngopi Bapak gula murid kita masuk, ngopi ngopi tumbuh, ngopi nggak gede ditumbuhnya, apa yang paling masuk, kan? Kan nggak gue, dari santri nih, dia pakai ujung, gak dah pakai ujung, pakai santri, dia turut, dia anti, nggak ada santri, dia dikai, dia ngopi kopi dikopi, dia Sangkringnya semangat ngobrol, loh. Sontana loh, tuh, Mbok Gie. aku Gie. <hari> <hari> Lo, guru Gi kalo nah, gak dan menangis, Nah, biasa ngopi, baik, gak turu. Cuma tiba. Nggak jadi ngobrol gitu, nggak jadi ngobrol Itu berangkat dari trauma sejarah, dari kiai sok suci, sok husu, kok ngelahir loh. Terakhir, terakhir, sampean husu, cuk, cuk, cuk, pengaruhnya, cuk, cuk, cuk, cuk, cuk, cuk, cuk, cuk, Artinya, jadi di pengaruh, sekarang jadi Jadi, harus khusus pengaruh, harus Kan, radiasi Akibat itu mawon, tidak mudah-mudahan terkenal lho, Rian zaman Bali, maka, tuh, maka terkenal biasa gitu, ya, biasa, TV televisi ini, santri-santri itu yo, nih ya. Ya, dia trauma saja, rata-rata trauma, trauma dengan sejarah-sejarah zaman Holim. Karena orang berlebihan mengkultuskan Ali sampai keherani, anak Madinatul Ilmi wa Aliun. Sampai nanti lakunya sulit, sulit itu hajat Alwi itu kan, ya namanya hadat Eh rata atau faham, ini ekstrem. Kolar ada Reni siya, rata ada kenapa? Ekstrem. Karena ini internet di hajat Alius, ini itu rajin rilisan, tapi bahasa Arab Tapi ini artinya gini, kolar Rasulullah, anak Madinatul Ilmi wa Aliun, Dadu. Bagaimana Anda bisa masuk rumah tanpa pintu? Jadi, Pak Adeu, <guruh> ngaku gue seneng nganting, Kak iso kali lewat pintu. Ya. Gak kalo elo Padahal, dari pintu nih, ah, Ali, Jadi Kak iso, Kak jalur Ali. Kak Ono, jalur lewat pintu, Pak anaknya Angananya, Mbak Sita, jalur Sinten, Ali. Jadi, anak mati dan direndil, Pak Aliun, berburu, terus bagaimana Anda bisa masuk rumah tanpa lewat pintu? Pintu ya, ali. Ya, Pak Ali, ini <guruh> urweh <laughs> konflik antar karena beda Toreko? tragedi teng zaman tahun 36 nekat ada di tragedinya di sini lalu kiai kiai tengasada itu dari kenapa anda tidak setuju dari Kauh Tijani? Oh, mari aku nak wali ini, luwetok dengan satu Kauh Tijani itu sudah benar tidak terima, mau genge di itu lorah atau dia? kok aku partai-partai kan aku ketua? Loh, itu wak, artinya itu tadi secara gara panduan ilmiah, bagaimana tragedi? tragedi untung satu kok tidak ngarang kitab kita ngarang kitab malah orang karuan Wong ngarang di sejarah lewat mana CP yang kultus birang-birang, pemenang mau membeli ngarang diam, ya. Wah, ini penting kultural. Karena aku tragedi saat ini pun sangat kada. Dan saya mengerti kenapa Kiai Alim kok punya perilaku sederhana sederhana. Nah, ini kumergo menghindari kultus yang berlebih. berlebih. Sampai wanten karangan senrango al ulama wal awliya ya nama ciri utama ulama dan para wali itu ya jurnat jurnat punya perilaku kalau umumnya u wah uh.